Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'jud dan Ma'jud. Nabi Isa mengutus siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian, turunlah dari gunung ini, dari bukit ini. Gunung Tursina, turunlah. Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian, turun ke bawah. Ternyata mereka saksikan, bangkai Ya'jud dan sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Allah Isa alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah Kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas gunung Tursina Mereka bersyukur yakjud majut telah mati Masalahnya tinggal masalah yang berat Pak Bangkai yakjud majut sebanyak itu gimana cara menguburkannya Dan baunya sengit sampai ke atas puncak gunung Tursina tercium Pak Mereka coba turun ke bawah kata Rasulullah SAW